Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi Video terbaru aku ya teman-teman Walaupun video aku eh, Masih sedikit ya Viewernya Tapi aku masih semangat ya teman-teman eh, Bikin video Karena aku tuh suka banget ya Bikin video Uh, udah menjadi hobi aku kayaknya terima kasih juga ya teman-teman uh, yang telah mengklik video aku yang suka like komennya terima kasih banyak ya teman-teman Di video kali ini aku mau share kegiatan aku nih. Aku pagi-pagi udah gercep ya temen-temen. Aku tuh udah nyuci pakaian ya. Cuma aku rekamnya tuh pas ngebilasnya ya temen-temen. itu bilasan yang terakhir. Oh ya temen-temen, apa kabarnya nih eh, kabar temen-temen semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, wafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan tadi tuh cucian aku, alhamdulillah ya. Udah beres, lanjut aku mau jemur pakaian. Dan ini tuh cuacanya mendung banget ya teman-teman setelah. Uh, nyuci beberes tadi tuh aku udah beberes cuma gak aku rekod ya teman-teman karena aku lagi gercep ya karena nanti siang tuh aku mau ke bedeng gitu mau beli buah naga sambil main-main gitu ya teman-teman main tipis-tipis gitu healing-healing di dekat kampung aku sih gak jauh di Limbangan Garut gitu ya cuma beda desa gitu ya tetanggaan gitu aku mau beli buah naga ke tempatnya Di sana tuh banyak banget ya ada pertanian buah naga gitu aku suka ke situ ya teman-teman karena sekarang aku punya YouTube, jadi sekalian aku mau rekam aja ya, teman-teman. Kalau dulu sih, kalau main ke sana tuh cuma foto-foto, posting di Facebook atau di IG. Kalau sekarang sih, aku mau posting di YouTube ya, teman-teman. Siapa tahu, teman-teman semua pada suka lihat pertanian, buah naga. Oke, simak terus ya, teman-teman. Oh ya, untuk para teman-teman yang baru menemukan channel aku Terima kasih banyak ya Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Karena dukungan dari teman-teman semua sangat berarti banget ya uh, Bisa untuk mengembangkan channel aku ya teman-teman De, walaupun nge like aja ya teman teman itu tuh sangat berarti banget ya teman teman oke okay, ini aku masih uh, jemur pakaian aku ya teman teman jemuran aku masih banyak banget ya teman teman karena aku dua hari gitu nggak jemur nggak nyuci pakaian maksudnya karena kemarin tuh aku lagi ada kesibukan gitu Oh ya, teman-teman, uh, gimana nih uh, di tempat bunda-bunda di tempat teman-teman semua? Cuacanya uh, cerah atau mendung ya? Uh, bisa tulis di kolom komentarnya. Pas nonton video aku, teman-teman lagi pada ngapain nih? Bisa tulis di kolom komentarnya ya, teman-teman. Ini tuh cuaca di tempat aku tuh mendung ya, teman-teman. Cuma aku sedikit di edit pencahayaannya, aku cerahin sedikit ya, teman-teman, karena di HP aku tuh gelap gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, Alhamdulillah jemuran aku sudah selesai Dan ini tuh banyak banget ya jemuran aku Dan lanjut aku mau ke bedeng ya bersama anak aku dan paksu Ini tadi tuh ada anak aku ya lagi nungguin aku yang cowok Dan ini dia teman-teman udah sampai ke pertanian buah naga ya aku tuh cuma mau beli sedikit ya teman-teman hmm, sekitar 20000 ribu uh, tadi tuh dikasih cuma 5 ya teman-teman 5 biji gitu karena sekarang pupuknya katanya lagi mahal kalau dulu aku sering beli ya teman-teman 20 ribu tuh suka dikasih 8 gitu dan itu tuh udah besar besar ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih ya teman-teman nggak apa-apa. Kita harus menghargai ya teman-teman usaha mereka. Oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.